semangat sudah siap untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu Kak Astrid mau aja Adik-adik untuk bersaat teduh sejenak ya. Gimana ya sikap saat dunia? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. saat teduh selesai adik-adik masih dengan sikap yang baik dan masih berdiri ya kasir mengundang adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi yaitu selamat pagi bapak musik Rachel adik hey saat ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan gimana ya sikap berdoanya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 Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh lo menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan di hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa diambil Alkitabnya ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi sama Kariska dan Kariska hari ini mau mengajar untuk adik-adik kelas TK. Wah, lama banget ya kita nggak ibadah via Youtube. Biasanya kan kita ibadahnya sekarang via Zoom. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat, tetap suka cita untuk dengerin firman Tuhan. Hari ini Kariska mau bercerita, tapi sebelum itu yuk kita buka alkitabnya yuk. Kita buka Alkitabnya, diambil Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Sudah? Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Nah, kalau adik-adik belum bisa baca, nanti kita dengar kakak kita ada yang membaca dan mama papanya boleh buka Alkitabnya biar adik-adiknya terbiasa untuk buka Alkitab kalau lagi dengerin firman. Kita buka dari kisah para rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kalau udah ketemu, biar kita tetap terbuka, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaanmu sehingga kami masih boleh engkau bangunkan di pagi hari. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firmanmu yang akan dibawakan oleh Kariska, berkati kami ya Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik dan agar kami mengerti akan firmanmu berkati juga Kariska, biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut Kariska boleh Engkau berikan hikmat bijaksana sehingga adik-adik kelas TK boleh mengerti akan firman hari ini. Berkati kami ya Tuhan, menyerahkan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita ambillah kitabnya lagi.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 Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Kariska mau bercerita. Tapi sebelum Kariska bercerita, Kariska mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Wah, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Yesus sayang padaku.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 Hooray. Terima kasih yang sudah ikutan nyanyi Nah adik-adik lagu tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sayang sama kita Walaupun kita masih kecil, kita masih lemah, kita masih umurnya 4 tahun, lima tahun Bahkan ada yang satu tahun Tapi Tuhan Yesus sudah sayang sama kita Nah sekarang Kariska mau tanya nih Nanti dijawab ya. Kariska mau tanya sama Elkana. Wah, Kariska yakin Elkana pasti ikut ibadah hari ini. Elkana, Elkana tahu Tuhan Yesus kan? Tahu ya. Nah, Tuhan Yesus itu sayang nggak sama Elkana. Apa? Kariska nggak dengar? Sayang. Oh iya, pintar betul. Tuhan Yesus sayang sama Elkana. Terus Tuhan Yesus sayangnya sama Elkana doang? atau sayang juga ya sama adik Alvaro, sayang juga sama adik Alvaro, iya, wah betul pinter seratus buat Elkana, benar banget Tuhan Yesus sayang sama Elkana, sayang sama adik Alvaro, tapi Tuhan Yesus juga sayang sama semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus, termasuk Kariska, Mama Papa. Kakak-kakak layan yang lain Adik-adik yang lagi ikut ibadah hari ini Tuhan Yesus sayang banget sama kita Tuhan Yesus sayang sama Davan Sama Dianda Sama Sheba Sama Joseph juga ya Sama christoph juga Terus ada sayang juga sama Lucy mama bapak Lucy Terus Luisa Ada Kenneth Sayang juga sama kakak Brian Ada Bianca Terus Samuel, Daniel, Ben, Hope Wah banyak banget Tuhan Yesus itu sayang semua, sama semua mu anak-anaknya Nah karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua termasuk sama Kariska nih Tuhan Yesus itu mengirimkan roh kudus Mengirimkan apa adik-adik? Roh kudus Nah roh kudusnya ini adanya di dalam hati kita Adanya di dalam hati kita Coba bentuk tangannya kayak gini Kariska mau lihat? Adanya di dalam hati kita roh kudusnya Nah roh kudus ini dikirim sama Tuhan Yesus adik-adik Buat apa sih roh kudus ini dikirim sama Tuhan Yesus? Nah kalau kita lagi sedih Kita misalkan uh, mama lagi pergi Terus kita di rumah Kadang kan kita pengen ikut Terus kita jadinya sedih Nah tuh, roh kudus itu yang bikin kita tersenyum lagi Coba Kariska mau lihat senyumnya, giginya mana. Udah sikat gigi belum pagi ini? Udah, pinter. Tadi bangun tidur, pasti langsung beresin tempat tidur. Terus mandi, jangan lupa apa sikat gigi. Coba Kariska lihat senyumnya. Semuanya, giginya mana? Wah, cantik-cantik, ganteng-ganteng, manis banget. Nah, kalau kita lagi bobok malam juga, atau kita lagi bobok siang, roh kudus ini yang melindungi, kita supaya kita boboknya nyenyak. Nggak diganggu sama yang jahat. Gitu adik-adik. Terus kalau kita juga lagi sakitin Lagi uhuk-uhuk. Apa? Lagi apa? Batuk ya. Atau lagi aduh ini nggak mampet. Lagi pilek. Lagi sakit. Roh kudus juga yang menyembuhkan kita. Nah roh kudus ini adik-adik. Ada di setiap hatinya orang yang percaya sama Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Nah, sekarang Kariska mau tanya, adik-adik bisa lihat angin nggak? Adik bisa lihat angin seperti apa? Nggak bisa ya. Tapi angin cuma bisa kita rasakan. Jadi kalau kita kipas-kipas kayak gini, berasa deh anginnya. Bener nggak? Atau nggak kalau misalkan di rumahnya ada AC, AC-nya ngeluarin angin, berasa deh angin AC-nya. Bener? Nah, sama kayak gitu adik-adik. Roh kudus itu enggak bisa kita lihat pakai mata kita. Jadi dia enggak kelihatan. Tapi bisa kita rasakan. Ada di dalam hati kita, ada di sekeliling kita, ada dalam hati mama papa, ada dalam hatinya Kariska dan juga adik-adik dan semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lagi ketakutan, misalkan tiba-tiba lampunya mati, gitu tiba-tiba mati lampu. Terus atau enggak kita ketakutan karena hal-hal yang lain Biasanya tuh kan kita berdoa Aduh Tuhan aku takut, Tuhan aku takut, tolongin dong gitu kan Biasanya kita berdoa nih Nah Tuhan Yesus itu ngirimnya roh kudus Biar kita enggak takut lagi, biar kita hati kita tenang Kayak gitu Nah ayat alkitab yang tadi udah kita denger Yang udah tadi dibacain sama kakak kita Mau memberitahukan adik-adik Mau memberitahukan Kariska Dan juga mama papa yang ikut ibadah pada hari ini Kalau Melalui roh kudus Orang-orang yang tadi ada di Serambi Salomo Yang sesuai bacaan Alkitab kita hari ini Dari kisah Rasul 5 Ayat 12-16 itu Mereka disembuhkan Jadi tadinya Yang gak bisa jalan Jadi bisa jalan Jadi bisa lari Mereka jadi sehat itu karena adanya roh kudus. Hebat ya, hebat banget tuh Tuhan kita. Itu namanya juga mujizat. Mujizat itu hal yang tadinya enggak mungkin, jadi mungkin. Hal yang tadinya enggak terjadi, jadi terjadi. Kayak gitu. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu. Pasti deh, karis yakin adik-adik pasti Tuhan Yesus kasih roh kudus di dalam hati adik-adik. Kalau adik-adik rajin berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ngapain lagi ya? Mau belajar misalkan berdoa, mau bobok lagi berdoa, misalkan adik-adik mau pergi lagi adik-adik berdoa. Itu pasti Tuhan Yesus kasih roh kudus di dalam Hati adik-adik dan juga di dalam diri adik-adik. Roh kudus ini adik-adik, tugasnya adalah menghibur hati yang sedih. Jadi kalau misalkan adik-adik nangis, ngeliat ada yang nangis, ngeliat mamah atau papa nangis, ngeliat kakak nangis, atau ngeliat siapapun nangis, kalau dia lagi nangis, terus kita doain, kita mintanya supaya dia dikasih roh kudus. Jadi dia senyum lagi, jadi dia nggak nangis lagi ya terus Kudus ini juga menyembuhkan yang sakit. Jadi tadinya yang tadi kayak yang tadi Kariska bilang, tadinya uh, uh, apa? batuk sama kalau hidungnya mampet, pilek atau lagi meriang, lagi panas, lagi demam atau juga nih ada teman-teman kita yang kena uh, DBD kalau mereka berdoa, kalau kita mendoakan juga mereka untuk sembuh, nanti Tuhan Yesus kasih roh kudus untuk menyembuhkan mereka. Roh kudus ini juga menyemangati kita yang lagi gak semangat. Aduh, aku gak semangat hari ini, aku maunya tidur aja. Eits, ingat ada roh kudus. Roh kudus ini ngasih semangat buat kita, biar kita semangat lagi. Dan yang terakhir, roh kudus ini juga menguatkan kita yang lagi lemah. Sesuai lagu yang tadi kita nyanyiin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Jadi, jangan karena kita masih kecil, jangan karena kita masih lemah, kita masih anak TK. Kita tetap kuat adik-adik. Karena kita punya siapa? Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus yang mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati kita dan ke dalam hidup kita. Nah, jadi di setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu terdapat Roh Kudus yang menghibur, yang menyembuhkan, yang menyemangati dan juga menguatkan. Wah hebat ya Tuhan kita, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Nah, siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya, coba Kariska mau lihat siapa ya? Wah ada Ben Hop angkat tangan, ada Marflin juga angkat tangan ya, ada Sofia sama Helen juga yang angkat tangan hebat. Semuanya sayang sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga sayang sama kita sama adik-adik sama Kariska. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita hari ini eh nggak hari ini doang ya kita sudah hampir seta sudah setahun lebih kita ibadahnya via. Online kita ibadahnya pakai Youtube, pakai Zoom. Kita nggak ke gereja, kita nggak Natalan di gereja, kita nggak Paskahan di gereja. Kita ibadahnya di rumah. Kariska juga rekamannya di rumah. Nah, kenapa ya, Kak? Kok kita sekarang semuanya serba di rumah? Bahkan sekolah aja sekarang di rumah. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa ya, adik-adik? Coba, Kariska boleh dengar? Oh, benar karena ada namanya virus-virus apa namanya virus Corona nah virus Corona ini adik-adik virus yang jahat banget virus ini bikin kita jadi sakit bikin orang-orang jadi sakit tadinya kita sehat kita jadi batuk kita jadi pilek kita jadi panas demam Terus kita jadi susah nafas, pokoknya, uh bikin kita sakit deh. Nah, karena virus ini jahat, jadi dan virus ini bertebaran di luar sana, jadi makanya kita harus diem di rumah aja. Pun kalau kita harus keluar rumah, jangan lupa pakai apa? Pakai masker. Pakai masker. Terus kita harus apa? Cuci tangan. Wash your hands atau dan juga kita juga harus menjaga jarak jadi kita nggak boleh dempet-dempetan sama orang lain tapi buat adik-adik kelas TK buat mama papanya yang lagi nonton yang lagi ikut ibadah hari ini kalau nggak penting-penting banget adik-adik kelas TK nya enggak usah keluar rumah kita main aja di dalam rumah kita Belajar, kita bisa menghitung dari 1-10 pakai bahasa Inggris, atau bisa menghafalkan warna. Jadi, kita nggak usah keluar rumah lebih aman. Jadi, kita nggak kena namanya virus apa Corona, dan kita jadi nggak sakit. Walaupun, kalaupun kita harus keluar, yang tadi dikasih bilang jangan lupa pakai masker. Jangan lupa ya, adik-adik, ya, karena masker itu penting. Nah kita bisa loh adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus Minta supaya kita dikasih roh kudus Agar kita dijauhkan dari virus corona mau bisa kak? Bisa dong Tentu aja bisa, kita bisa berdoa Kita bisa minta sama Tuhan Yesus Supaya kita dijauhkan dari virus corona Kita berdoa yuk Supaya kita dikirimkan roh kudus Dan kita boleh dijauhkan dari virus corona Adik-adik Sikap berdoanya, nanti ikutin kata-katanya Kak Rizka ya untuk berdoa, oke? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ikutin Kak Rizka ya. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini mau berdoa agar engkau boleh menjauhkan kami dari virus corona. Kirimkanlah roh kudusmu untuk melindungi kami agar kami tetap sehat. Berkati kami dan juga mama papa agar kami dijauhkan dari virus corona. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah doanya kayak gitu, atau mau lebih simple lagi nggak apa-apa. Pokoknya kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih kita roh kudus, supaya kita dijauhkan dari namanya virus Corona. Nah semoga Tuhan Yesus boleh mengabulkan doa kita barusan ya adik-adik Supaya kita jauh-jauh deh dari virus corona itu Oke okay? Sekian cerita karis ke, ke hari ini adik-adik Semoga adik-adik Mama dan Papa dan juga karis kaca secara pribadi serta kakak-kakak lain Semuanya boleh dilindungi oleh Tuhan Yesus Boleh Tuhan Yesus kasih roh kudus supaya kita tetap sehat Kita dijauhkan dari virus Corona Kita tetap semangat, kita tetap tersenyum, kita tetap kuat Tetap semangat ya adik-adik Jangan lupa untuk berdoa Demikian firman Tuhan hari ini Amin Hai, selamat pagi adik-adik Ketemu lagi sama Kak Asnat nih Nah, gimana? Tadi udah denger kan cerita dari Kak Rizka? Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk buat aktivitas Hmm, aktivitasnya seperti apa ya? Hitung ya Satu, dua, tiga Taraaa Nih, Kak Asnat punya gambar burung adik-adik Yang Kak Asnat cetak menggunakan cetakan tangan Kak Asnat di atas kertas Nah, siapa yang mau buat seperti ini kita buat ya kasnat kasih tahu cara pembuatannya lalu alat dan bahannya nah yang pertama adik-adik perlu persiapkan kertas nah adik-adik boleh pakai kertas hvs atau kertas dari buku tulis folio atau apapun di sini kasnat pakainya kertas hvs setelah itu di atas kertas hvs ini nanti adik-adik cetak tangan adik-adik menggunakan sensil atau alat tulis lainnya nanti akan jadi seperti ini nah adik-adik letakkan tangan adik-adik kalau adik-adik cetak dan gambarkan nah setelah itu adik-adik minta bantuan mama dan papa untuk menggunting pola tangan adik-adik ya nanti akan membentuk seperti ini kalau sudah digunting nah karena menggunting jadi harus hati-hati harus minta bantuan ya kalau sudah seperti ini baru adik-adik Persiapkan lagi alat tulis dan kertas warna. Untuk apa alat tulisnya? Untuk kita gambarkan matanya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kertas warnanya boleh warna apa saja untuk kita tempelkan menjadi mulut burungnya. Oke, nah setelah itu, adik-adik siapkan sumpit. Atau boleh lidi Atau boleh kertas yang adik-adik gulung Lalu tempelkan di belakang gambar burungnya Nah, di sini Oke, adik-adik tempelkan Nah, setelah sudah jadi cetakannya Lalu matanya sudah jadi Dan mulutnya juga sudah jadi Adik-adik boleh tuliskan di sisi keempat jarinya Nah, yang pertama adik-adik boleh tuliskan Menguatkan Lalu yang kedua adik-adik boleh menuliskan Menyembuhkan Lalu yang ketiga Boleh adik-adik tuliskan Menyemangati Dan yang terakhir itu menghibur Lalu nanti di tengah-tengahnya Adik-adik tuliskan kata Roh Kudus Lalu di bawahnya Boleh adik-adik tambahkan nama adik-adik masing-masing Gimana? Mudah kan? Tidak dengan alat dan bahan yang sulit bukan? Nah jangan lupa Untuk Uh, dikirimkan ke grup Whatsapp Pokat PA Jangan lupa adik, adik foto dengan hasil Aktivitas adik-adik ya Kasna tunggu loh. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua Selamat hari Minggu Nah adik-adik Bagaimana firman Tuhan hari ini Yang disampaikan oleh kakak kakak kalian Wah pastinya seru Dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik Pribadi lepas pribadi ya Kalastri terharap firman Tuhan yang terdudak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 Untuk menutup ibadah kita hari ini, kehasilnya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 36 yang jagaku selalu bait satu sampai tiga. Adik, Tadi kita udah nyanyi sama Kak Astrid, sama Kak Rachel, sama Kak Bagas Kita juga udah dengerin firman Tuhan sama Kak Rizka dan aktivitas oleh Kak Asnad Sekarang kita udah ada di penghujung ibadah kita hari ini Nah adik-adik jangan lupa untuk kerjain aktivitas ya Kak Rizka juga ngerjain nih aktivitasnya Nanti adik-adik boleh kasih nama di, kalau Kariska kasih namanya di sini, adik-adik boleh kasih namanya di bawah, nggak apa-apa, terserah di mana aja. Yang penting dikasih nama, terus nanti di foto, fotonya sama adik-adik dipegang gini ya. Nanti habis itu dikirimin ke grup WhatsApp Pelkat PA. Nah, kalau misalkan mama papanya belum masuk grup WhatsApp Pelkat PA, nanti ada link di deskripsi box, nanti bisa diklik. Nanti bisa join ke grup WhatsApp Pelkat PA. Ya gitu ya. Jadi Kariska dan Kaasna tunggu aktivitas adik-adik semuanya hari ini. Untuk menutup ibadah kita hari ini, Kariska mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah boleh mengikuti IHMP hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah boleh memuji namamu, kami sudah boleh memberikan persembahan, dan kami sudah boleh mendengarkan firmanmu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh terus engkau berikan roh kudus dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar roh kudus ini bisa menguatkan kami, bisa menyembuhkan kami, bisa menyemangati kami dalam setiap kondisi kehidupan kami kehidupan kami hari lepas hari, berkati juga kedua orang tua kami, mama dan papa, beserta dengan keluarga, adik atau kakak kami, berikan mereka juga kesehatan, berkati kami ya Tuhan yang masih dalam masa pertumbuhan, Engkau perlengkapi setiap pertumbuhan kami, sebentar kami mau berpisah, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya hari ini, biarlah Engkau boleh menyertai, biarlah Engkau boleh memberkati, berikan roh kudusmu ya Tuhan, serta jaga dan lindungi kami. Inilah kami, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Minggu, adik-adik. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.